ayo nanti bisa Anti. Halo, la, la, dari kalian ada yang ingin main? join? Oke, okay. boleh. Kita dulu. Ganteng dulu ya. Satu dulu ya, satu dulu ya. Tiga. Oke, oh, kami sekarang itu sudah punya, punya Kita akan bermainlah secara satu yang ngumpet aja. Oh, no. Mau ikuti, kita kita kan kita kita ikut juga <laughs> enggak? Mau ikut tadi. Contoh ya, Mas Besty dari warnanya e -oh. jauh. Zoom bermain di permainan kedua jadi permainan ini akan dimainkan secara estafet ada pertanyaan? ada okay, Dari sini ya. Harus mencatat yang sudah Tiga permainan <gay> tidak ada, oke? Okay. Permainan ketiga. Ya, nah. kesulian, yang nanti ya, ada dibantuin ya. Permainan ini adalah permainan tradisional Taiwan. Tiga permainan ini adalah ini adalah permainan tradisional ini Taiwan. Jika terjatuh, kalian harus mengambilnya dan ya, ya, ya. ya. uh, pertama dan orang keempat akan memainkan permainan yang sama. Ada pertanyaan? Hutan, lagi dan lomba guys kita doain ya semoga kembalian gol padahal dia nggak tahu ngerti nggak kira-kira <laughs> ngerti nggak guys ya, ngerti nggak <laughs> Masih game dan game-nya itu seperti biasa. De kalau acara perpusan seperti ini, lomba makan kerupuk, terus Mama yang mau ikut Bapak, pukul kali. Termasuk mengambil kelereng dengan well, sungkit dan apa ya? Well, kita lihat aja keseruan well. game hari ini.